Teman-teman, selamat sore. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Hari ini kami bersyukur bisa berkumpul di Jumiting ini. Kalau kami hari ini akan melanjutkan pembahasan kami tentang procurement, biar kamu menolong kami supaya soal yang diberikan pada hari ini kami bisa kerjakan juga dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu selalu Amin. Baik, teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Lihat kamera semuanya. 3, 2, 1. Minggu yang lalu kita bahas tentang procurement. Nah, ada dokumen-dokumen yang juga diperkenalkan ya kepada teman-teman perusahaan kita, si iDes. Yang di bawah adalah vendor kita. Ada yang mau jawab kode vendor kita? Masih ingat kodenya, teman-teman? Baltus BC strip nomor login. Baltus B strip nomor login. Nah, ini nanti kita akan pakai terus si kode vendornya ya. Jadi, kita punya satu vendor yang sudah belanja biasa perusahaan kita ke situ. Terima kasih, Andi. Kemudian, ketika perusahaan kita punya kebutuhan, orang gudang biasanya teriak-teriak. Dia bilang, oh ini barangnya udah kurang nih, perlu beli. Nama dokumennya masih ingat, teman-teman? Purchase requisition. Ini adalah surat permintaan pembelian. Kalau orang gudang sudah teriak-teriak, oh ini barangnya kurang nih, harus beli, maka dia akan bilang ke bagian pembelian. Oh, sip, hadir semua teman-teman lengkap ya. Terima kasih. Maka orang pembelian akan membuat namanya request for quotation, surat permintaan penawaran. Nah, di fundamental kita juga kita nggak buat ini, tapi ada dasarnya kalau mau melakukan pembelian, kita perlu uh, membuat request for quotation. Request for quotation dari orang pembelian di perusahaan kita dikirim ke vendor. Vendor akan mencarikan harga, namanya inquiry. Setelah itu, dia akan buat jawaban, kita kan minta quotation ya, request for quotation, minta penawaran. Dia akan jawab, vendor itu akan jawab membuat quotation. Quotation ini surat penawaran. Ini akan menjawab request for quotation kita. Nah. Seperti itu. Dari sini, kalau perusahaan kita yakin belanja ke vendor Baltus, maka kita akan buat dokumen pembeliannya, teman-teman. Nah, ini yang di-exercise kita. Kita buat namanya, masih ingat? Dokumen pembelian kita ke vendor. purchase Order. Order, betul. Masih ingat ikutnya teman-teman? ME21NC. Tuh, ME21N tuh di sini ya, kayak merah biar ingat. Kita tiketnya code me ME21N. Lalu PO kita dikirim ke vendor, di vendor itu sebetulnya jadi SO. Lalu dia pikirkan pengiriman barangnya. Kalau barangnya sampai di kita, maka kita akan terima satu surat lagi. Apa nih suratnya? Seingat teman-teman? Good receipt. Good receipt, betul Vanessa. Terus kita diam-diam aja. Mereka akan keluar. Oh, tiketnya dulu teman-teman. Masih ingat nggak? Good receipt. Take apa? Igo. Igo, lalu setelah itu vendor akan membuat billing. Billing ditagihkan ke kita, kita mengakui kita bahwa udah terima barang, kita pesan barang, dan terima barangnya. di Kita ada invoice verification masih ingat tiketnya teman-teman yang lain silahkan dicoba apa tiketnya nih tiketnya adalah silahkan kalau mau sambil dilihat juga nah, ingat nya miro. Tiketnya miro. Nah, minggu yang lalu tuh kita belanja barang ke vendor Baltus. Nama barang, kode barangnya itu T Strip MMA Strip pagar-pagar. Kita belinya 10. Terus kita disuruh beli lagi, latihan kita itu kita belanja 990 ya. Jadi stok itu 1000. Terus ada yang lebih juga ya teman kita ya, nggak apa-apa stoknya. Dipas dicek stoknya lebih. Hari ini kita akan coba belanja ke vendor Batus lagi tapi barangnya baru, teman-teman. Barangnya kita akan kasih kode T-MMBB Strip nomor login. Silahkan boleh tentukan. Nama barangnya mau apa nih? Kalau yang lalu kan printer. Kalau yang sekarang teman-teman mau barangnya apa? Ada yang mau kasih ide? Silahkan. Komputer sih. Komputernya. CPU aja ya. CPU. Atau mau laptop? CPU lah ya. Formatnya sama ini ya dengan yang lalu, CPU, nama, kemudian nomor login. Nah, silakan teman-teman buat dulu barang ini. Terus nanti teman-teman silakan belanja ke vendor Baltus lagi. Barang pertama yang dibelanjain buat latihan ini jumlahnya 10 lah ya. 10, kemudian setelah itu teman-teman terima barangnya juga 10. Nanti tagihannya untuk 10 barang CPU. Kita coba samakan harganya 355 euro. Jadi nanti teman-teman di data teman-teman di akun teman-teman akan ada dua barang test strip MMA printer dari yang lalu pertemuan yang lalu. Yang sekarang kita belanja test strip MMBB jumlahnya 10. Nah karena kita nggak punya barang ini maka kita harus create dulu teman-teman. Silahkan dikreat dulu CPU. Boleh pakai petunjuk yang dari exercise. Yang pasti nanti data kita akan ada dua test strip eh Maaf. Ini harusnya test strip MMB. Kita buatnya kan test strip MMB ya? Test strip MMB hari ini kita tambahkan barang baru, test strip MMBB. Kalau sudah berhasil semuanya, nanti kita akan kuisin seperti yang di Morning. Kita Kita akan quiz dengan dua barang ini. Kita coba buat penerimaan barang dalam satu invoice. Dalam satu good receipt dan juga pas pembayaran juga dalam satu invoice. Untuk dua barang ini. ya Sekalian persiapan UTS ya teman-teman. Yuk kita coba sama-sama ya. Oh ya teman-teman di morning kita jangan lupa presensi ya di paling atas. Lalu kalau lihat pertemuan kita hari ini kan pertemuan kelima. Kita masih latihan yang procurement dulu. Minggu depan baru kita masuk yang sales distribution distribution Nah, minggu ketujuhnya kita kuis besar ya, teman-teman. Kita kuis besar untuk persiapan UTS, teman-teman. UTS-nya udah ada jadwalnya, teman-teman, di hari Selasa, tanggal 5 April. Seperti itu, jadi ini udah saya catat, karena kemarin udah ada pertanggalnya. Kalau yang hari ini, ada kuis kecil, minta bantuan diselesaikan di jam kuliah. Lalu ada assignment juga. Nah, assignment-nya ini, kalau sekarang kan kita latihan ya latihan doang belanja 10 tes slip MMBB. Kalau nanti yang jadi jawaban di assignment 5 itu yang jawaban quiz, teman-teman. Kita akan belanja untuk dua barang ini ke vendor Baltus. Nah, jawaban teman-teman kalau sudah berhasil mengerjakan dua barang itu di dalam satu PO, satu good receipt, satu invoice, nomornya itu yang dicatat di assignment 5. Seperti itu. Ini ya, tes slip MMBB. Belanjanya ke vendor Batus. Oke, untuk bikin material kita ke logistik, material manajemen, lalu material master, material create general, tiketnya mm-01. Buat ngecreate lagi ya. Kodenya untuk yang hari ini, tes di MMBB, nomor login. Industri sektornya samain aja, teman-teman. Mechanical Engineering, Material Type-nya, Trading Goods, Barang Jadi. Lalu select view-nya 8. Basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alaman berapa itu sih, tadi, sorry, Cik? tiga strip dua dua, dua satu aja lihatnya yang tabel aja. tiga strip dua satu? tiga strip dua satu. yang tabel aja yang dilihat Sam. tapi okay. kodenya kodenya test strip mm bb strip nomor login. ada delapan sih teman-teman, basic data satu, sales sales ORG data satu, sales general plan data, purchasing, MRP123, Conting 1. Kalau sudah kita continue aja. Nah ini ngikutin ini ya infonya. Plan 1000, storage location 0001, sales org organization 1000, distribution channel 1000. Jadi ini diisi. Plannya 1000. Storage location-nya 0.001. Salat organization-nya 1000. Distribution channel-nya 10. Lalu kita klik continue. jadi kita sepakat namanya CPU, berarti CPU, Kaliana, nomor login. Yuk kita berhenti lagi ya. Semua informasinya disamaan ya berarti ya Cik Samain dulu aja. Juga sama ya. Ya, samain dulu aja. Kan sama-sama barang komputer ya. Material group juga sama. Beratnya juga samain aja. 97 kg Kilogramnya udah ada ya. Lalu sales generalnya, dari stream seribu 1.000. Seorang jadi nggak bisa dipencet sih base unit of measure ya. Enggak bisa dimasukin. Piece. Di enter, Han. Oke. Sof ya? Soft lagi. Udah bisa, bisa. di enter ya. Jangan lupa condition, teman-teman. Isi teksnya satu kondisinya sama kan 355. Refresh dulu. Input yang berikutnya satu Lalu berikutnya purchasing group-nya B, nomor login. MRP1-nya, MRP satunya nya mrp type nya PD. kontrolernya 0, outsize-nya. Ya. Bu. 2 0 0. Ketersediaan terjadinya no 2. Mohon bentar sih. silakan Countingnya, Oke, okay, saya sudah berhasil punya dua barang. Saya mau belanja ya. Teman-teman yang lain juga langsung belanja aja ya. Barang yang dibelinya, nah ini yang test strip MMBB jumlahnya 10 harganya kita samain 355 lalu nanti barangnya dikirim ke plan seribu storage location nya 0001 cek dulu ya teman-teman diantar ininya nggak ada currency currency nya kita euro cek lagi Cici mau nanya. Ya, silahkan. Tadi yang TMBB itu dimasuki di mana sih? Di bagian materialnya. Di sini, Sam. Di materialnya. Kan kita mau belanja itu. Ah, ah, nah, itu udah. Terus TMBB. Itu TMBB. Atau TMB, Kode yang tadi dibuat aja. T-strip MMBB sih harusnya. Kalau mau meyakinkan, pastikan di short text-nya keluarnya CPU. Kalau keluarnya printer, berarti itu baru ngetiknya test strip MMB. Barangnya oh, oke, okay, oke, okay. oke. Di short text-nya berarti uh, ya, harus keluar berarti CPU. Tapi jangan ketikan sendiri, ini Mak. ketikan dari hasil input primary key ini, kode material ini. Hmm. Oke, saya udah nggak ada error message berhasil berarti bisa di-save. Catat nomornya ya, teman-teman, buat nanti kita terima barang. Punya saya 45, 123, 177, 73. Nah, nomor ini yang teman-teman inputkan ke morning buat ngejawab assignment hari ini ya. Nomor PO ini yang pertama. Ini nulis nomor saya ya, nomor masing-masing. Kalau sudah berhasil buat PO, teman-teman terima barang. Migo ya. Ticot-nya Migo. Masukkan nomor PO-nya. Di-enter aja. Kalau yakin barangnya benar, list item OK. posting. Nah ini catat lagi, berarti ini nomor good receipt. Nanti pada satu tes juga sama teman-teman. Nomor-nomornya jangan sampai salah, klik ketik ya. Terakhir, terima invoice. Miro, ya. Enter. Nah tadi calculate text. Jumlah yang ini dicatat ke amount sini, 4224,5. Kalau sudah balance, baru bisa di-post. Nomornya catat lagi, teman-teman. 510-560-9249. Kalau mau ngecek tadi yang, nah ini ya teman-teman kalau kayak saya udah ada tiga-tiga nomor. Ini berarti nomor PO buat jawab assignment hari ini, ini nomor DPC, lalu terakhir nomor invoice verification. Nah, tolong dikasih username ya di atasnya. Usernainya, silahkan dituliskan. Ini tinggal di copy paste, masukkan ke assignment hari ini.